Saya atau Mas Kandam dari Kepala Instalasi Polres dan Humas dari Rumah Sakit Umum Pesantren Palangkaraya. E, kami atas nama pimpinan Rumah Sakit mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang diberikan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi tim medis kami untuk menangani Covid-19 ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi nilai ibadah dan berokah bagi para donatur. Mudah-mudahan kedepannya berhmi berharap seperti ini sehingga para medis kami siap untuk melayani pasien-pasien dengan menggunakan APD APD yang dilindungi dirinya sendiri menghadapi pasien demikian terima kasih.